kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar manapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini pembina akan memberikan informasi terbaru tentunya seputar Lesti dan Bilat keunggahan pertama persahabat ya, keunggahan spesial dari IGSnya Kak Nova baru saja tentunya Kak Nova mengunggah sebuah postingan persahabat ya ucapan selamat dari fans tentunya Rizky Bilar, lovers. Ada sebuah ucapan selamat menetas yang ke-62 Eh, tentunya kebalik persahabat ya angkanya Tentunya 26, Rizky Bilar Kesalahan bukan pada yang mencetak pesan From idolamu, keluarga besar lovers Not bingung, bingung dah loh Wow, <laughs> cute bangga persahabat ya Ucapan selamat ulang tahun dari Belovers memang luar biasa Tentunya semakin kompak dan semakin solid Mudah-mudahan kita tentunya sebagai fans sejati Lestlar Selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga para sahabat ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan Ini tentunya kabar spesial bahagia juga Bahwa kamar dedek Lesti ke yang di Cianjur. Tentunya perhatikan chatnya Tentunya perpaduan warna Naruto dan Hello Kitty Orange dan Pink Para sahabat ya Luar biasa baru tentunya kita tahu untuk kamar dedek Lesi Kejora akhirnya perpaduan Naruto dan Hello Kitty. Luar biasa persahabat ya, tentu dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Mardiana Mardianaiana84 mengatakan, Baru ketahuan deh chat warna kamar Naruto dan Hello Kitty yang di Cianjur Luar biasa persahabat ya tentunya lu kita mendapatkan kejutan bahagia langsung dari keluarga besar Dedek Lesti kejuara Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah momen spesial semalam ketika perayaan hari ulang tahun Rizki bilat Ini momen spesial Dedek Lesti dan kedua orang tua Abang Bila, luar biasa kedekatannya Semakin akrab persahabat ya Dan kita semakin bangga melihat postingan ini Bahwasannya keduanya tentunya sangat menunjukkan keakraban Dan mudah-mudahan dipersatukan dalam hal baik persahabat ya Kita doakan, kita dukung, kita support terus untuk idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah postingan yang mana tentunya postingan terbaru di rumah Rizky Bilar, baru saja tentunya membongkar sembako persahabat ya. Seperti minyak dan beras, luar biasa. Ini kayaknya persiapan untuk hajatan, persahabat ya. Terlihat Bang Adwin tentunya membantu para tukang untuk mengerjakan bongkar sembako persahabat ya. Kita lihat juga keunggah berikutnya. Wow, terlihat juga ada... PN dan Bang Eno yang membantu luar biasa kekompakan dari tim Leslar ini patut diacungkan jempol persahabat ya? Mudah-mudahan selalu kompak dan selalu solid untuk selalu mendukung Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru dari IGSnya Bang Deri nih luar biasa ternyata ada Bang Border juga di rumah Rizky Bilar hari ini Luar biasa persahabat ya Terlihat sangat lelah dan capek Tentunya mereka sebagai tim Leslar membantu persahabat ya Apa yang tentunya dibutuhkan oleh tim Lesti dan Rizky Bilar Kita doakan yang terbaik juga Mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik hari ini Yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada doa ucapan yang diberikan dari Teh Fitri Kalina di akun pribadi. Ya, tentunya Teh Fitri Kalina mengunggah sebuah postingan foto bareng Rizky Bilar. Tentunya, ada sebuah ucapan selamat ulang tahun dari Teh Fitri, Persahabat Ya, ada kalimat caption yang dituliskan: "Happy birthday, Bang Ed Rizky Bilar." Tanggal 12 bulan 7 dari 2021 barakallah fi umrik sehat-sehat makin sukses. Wah, ternyata ulang tahun Bang Bilar barengan sama Mbak Nini, Nini Carlina real ya. Wow, luar biasa apa, sahabat, ya. Tentunya kita dah hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kita Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan. Tentu dalam postingan tersebut banyak dimanjuri komentar hingga respon yang sangat positif persahabat dari para fans yakni dari akun Instagram di disitu mengatakan sehat panjang umur selalu teteh dan Abang Bilar Luar biasa para sahabat ya selalu solid selalu kompak dukungan dari fans untuk idola kita mudah-mudahan ada kejutan dan kabar bahagia sore hari ini yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Ketepan dengan channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Abang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.